Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake Teman berkeluh kesah tanpa resah Oke, okay, di video kali ini aku mau mematahkan lagi sebuah mitos Dimana katanya hipnotis atau orang yang hipnosis kamu itu bisa mengendalikan pikiran orang dalam kondisi hipnosis Oke, okay. kita coba jawab ya Apakah seorang hipnotis bisa? Berarti pertanyaan pertama adalah Apakah seorang hipnotis bisa ajak orang masuk ke kondisi? Hipnosis tanpa orang itu mau, atau mungkin di sini, kesepakatan, kesepakatan, atau keinginan orang-orang itu, atau si subjek gitu, ya. Ini, ini pertanyaan pertama, dan setelah ini, apakah bisa diatur sesuka hati? Kalau udah masuk kondisi hipnosis, apakah hipnotis bisa sesuka hati? Atur subjek Subjek adalah orang yang mengalami kondisi hipnosis Oke, okay. aku mau jawab pertanyaan barusan atau mematahkan mitos ini dengan menjawab dua pertanyaan ini Yang pertama, apakah seorang hipnotis bisa ajak orang masuk ke kondisi hipnosis tanpa orang itu mau, subjek itu mau Atau kesepakatan atau keinginan subjek itu Jawabannya adalah Bigno Gitu Lah Snow Terus yang di panggung Dan itu yang kayak tiba-tiba orang ditepok Terus pingsan gitu kan Yang yang, yang itu bukannya itu tanpa Kesepakatan ya Yang si orang hipnosis bisa aja tinggal tarik Terus tiba-tiba pingsan orangnya gitu kan Kayak tidur gitu Itu emang Emang orangnya mau gitu Mana ada sudah orangnya yang mau gitu kan <laughs> Ini, nih yang harus kita pahami bareng-bareng guys, gitu. eh uh, Gini, pada dasarnya, ini, ini aku mau lurusin ya. Pada dasarnya, semua hipnosis adalah self hypnosis. Jadi, kamu bisa hipnotis, jangan bangga dulu, karena pada dasarnya kamu di allow. Hipnotis di-allow, diizinin, subjek, gitu loh. Buat bisa masuk ke kondisi hipnosis. Tapi kalau misalnya nggak ada izin, subjek nggak akan masuk hipnosis. gitu. Dan ini balik ke tingkat penerimaan Si subjek terhadap sugesti Ada yang mudah Ada yang moderate Ada yang sulit Gitu Yang mudah ini ya Gampang banget buat Si orang itu bisa masukin Dirinya sendiri ke kondisi hipnosis Dengan atau tanpa bantuan hipnotis Keren gak tuh? Yang moderate ini 50-50. Kadang bisa masuk, kadang enggak. Yang sulit susah banget bikin dirinya masuk ke kondisi hipnotis. Atau kondisi hipnosis. Nah, hipnosis perannya cuman bantu. Gitu. Jadi kayak guide perannya tuh. Nah, kalau orang yang gak mau, enggak bisa masuk. Unless itu adalah stage hypnosis Stage Hypnosis Atau hipnosis panggung atau hipnotis panggung Yang pada akhirnya sebelumnya udah disetting Yang nanti kalau aku tembak Jeder kamu tidur gitu Itu masuk ke situ Tapi kalau untuk konteks terapi Untuk konteks hipnoforensik untuk konteks hipno untuk konteks hipno itu nggak kepake. Itu cuman konteks panggung, that's it. Oke. Okay. Nah, kita jawab ke pertanyaan kedua. Kalau udah masuk kondisi hipnosis, apa hipnotis bisa lakukan, bisa sesuka hati atur subjek? Again, jawabannya adalah big no. Kontrol sepenuhnya ada di tangan subjek. Kalau subjek nggak mau, dia bisa bangun kapanpun. Gila nggak tuh? <guluh> Jadi gue pernah ada kasus. Zaman kuliah dimana dia bilang teman-teman seangkatan dia bilang mau move on dari cewek gitu kan. Dia bilangnya masih gebetan tapi karena satu dan lain hal dia udah nyerah duluan. Jadi dia pengen yaudahlah gue pengen lupain si cewek itulah gitu. Anggap aja nama ceweknya Rina gitu. Si cowoknya ini Yoga. Nah si Yoga pengen ngelupain Rina. Dia bilang ke gue bilang kayak. Iya si, si Yoga bilang ke aku yang kayak. Aku tuh suka sama si Rina, tapi mungkin aku bukan tipenya dia Aku gak gini, aku gak gitu dan segala macem Yang dia mendiskualify dirinya sendiri dan pada akhirnya dia bilang Gue mau ikasin dia deh Tapi belum berjuang, belum apa-apa gitu loh. Nah, di titik itu gue bingung sendiri lah, lah anjing, lu lu belum juga ngapa-ngapain, udah nyerah tapi udah terserah lu gitu kan Nah, terus akhirnya dia pengen pakai hipnoterapi, dia pengen pakai hipnosis Long story short gue sugestiin dia buat bisa seenggaknya move on Oke okay, move on gitu Nah at certain point uh, kita kita melakukan sesi hipnoterapi waktu itu gitu Kita melakukan sesi hipnoterapi dan di titik itu dia masuk ke kondisi hipnosis Yang belajar hipnosis pasti ngerti Yang belajar hipnosis seenggaknya bisa tahu kapan orang itu beneran masuk dan kapan orang itu cuman pura-pura masuk ke kondisi hipnosisnya sisnya itu. Nah, at this rate, kayak awalnya masuk gitu. Tapi makin sini, makin sini kayak, kenapa bentar? Bentar, bentar. Sugesti, Aing kok nggak masuk ya? Bentar gitu, bentar. Terus gue bisikin dia, eh monyet, bangun anjing. Mending nggak usah pura-pura lagi dihipnotis sama Aing gitu. Terus tiba-tiba dia bangun, sweet, gitu kan? Kamu hanya bisa tahu aing nggak masuk, ya, lu jangan, lu jangan nguji aing lah anjir. Karena ya dan segala macem sampai akhirnya aku jelasin bahwa pada akhirnya disitu aku ngerti kontrol sepenuhnya ada di tangan subjek. Yang at that point dia sebenarnya Nggak pengen banget buat ceritain masalahnya Nggak pengen banget buat ceritain alasannya Nggak pengen banget buat ceritain apa yang aku tanyain gitu Sampai pada titik dimana dia bangun Pas sebelumnya dia terima gitu loh Nah jadi sebenarnya kesadaran si subjek ini tetap di tangan subjek Hipnotis ini cuman ibaratnya guide gitu Guide yang diizinin mandu Mandu. Kalau misalnya izin pandunya dilepas, si subjeknya bisa bangun mendadak dan itu beberapa kali terjadi. Salah satu hal yang cerita Yoga sama Rina tadi gitu loh. Oke. Okay? Jadi, gue mau mulai menyimpulkan. Apakah kita tanya kita lihat lagi mitosnya. Hipnotis bisa mengendalikan pikiran orang dalam kondisi hipnosis berarti kesimpulannya adalah bigno gitu pertama karena di sini peran hipnosis peran hipnotis itu cuma mandu aja cuma mandu dan nggak punya kontrol atas subjek gitu dan yang kedua, pikiran subjek atau kesadaran subjek Kesadaran subjek itu sepenuhnya ada di tangan subjek Jadi, hipnotis nggak bisa seenaknya Gak bisa seenaknya ngetak-ngatik pikiran bawah sadar subjek Oke, kebayang sampai sini? Jadi itu, guys. Coba, apa yang bisa kamu pahami, tulis di komentar.